Bagaimana cara agar rezeki bertambah? Jawabannya jangan cuma sekedar kerjain pekerjaan, tapi kerjakanlah pekerjaan saat ini sebaik-baiknya. Cobalah jadi yang terbaik di kantor atau wirausaha, kalau perlu jadi terbaik di Indonesia bahkan dunia. Hal itulah yang membedakan, dan bisa bikin naik tingkat jadi lebih tinggi. Karena orang biasa, ngerjain kerjaannya cuma untuk gaji atau asal kerjaan selesai. Tetapi, orang yang luar biasa, mereka bekerja, ditambah belajar atau kursus skill yang lain. Ternyata, ada dua tips, agar rezeki dan pekerjaan kita jadi lebih baik ialah, satu Melakukan pekerjaan sebaik mungkin. 2. Belajar atau kursus yang mendukung pekerjaan. Tonton motivasi setiap hari, lalu kerjakan agar terasa manfaatnya. Selamat bekerja!